oke ya guys, ini ada alat baru ini oh my god ini. wow simple <tuk> kecil dan mudah dibawa kemana-mana jadi ini ada emergency jantung ini ya disini banyak aplikasinya nih, robot <tuk> macam ya kan ini sangat posisias pemakainya lebih sedikit kalau ini kan baru, baru, baru, baru hari kan. bisa yang 100 kita Dita, kan separuhnya bisa kan? Dita. Dita. Dita. Baterainya kapus kan dulu dia balik itu. masangnya jangan sampai terbalik loh. Hmm. Jadi kuningnya hmm. terakhir. Karena kemarin ada yang masangnya Oh. ini enggak bisa lepas lagi. Patah Longkel. ini. Dongkel ya. Oh, ini penyimpalan memang harus dicopotin ya. E enggak. E dipasang lalu. aja enggak apa-apa. Dia ada lampu indikatornya di sini dia. Jadi dalam standby itu karena pengiriman jadi bebas sih kalau misalkan mau dipasang nanti di sini dikasih kertas atau lain sebagainya boleh. takutnya nanti kalau saya mengambil alat baterainya tinggal Iya. Gimana naruhnya? Bingung carinya. Dua tahun pas nggak? Kalau cuma tiga, delapan di sini udah tutup kayak baterai terbaru gitu. Iya. Ini yang terjadi. Kalau biasa kalau dua tahun dari pabriknya Korea. Ya kita pemasangan ini dulu. Kabelnya, kemudian kita tempelkan sesuai dengan urutan 1, 2, dan tiga. Ya, setelah kerana semua kondisinya oke, sudah merekat. Kita uh, power kita nyalakan. AED dalam kondisi baik. Model anak dan bayi. Tempelkan tape pada kulit pasien. Silakan ikuti petunjuk pada gambar yang terpasang di unit AED. Jaga jarak dengan pasien. Menganalisis. Disarankan pemberian gelombang kejut. Pengisian. Tekan tombol gelombang kejut yang menyala orangnya Udah kan? Tombolnya. Kita sebentar. Dari saluran puluh orang, itu RGP. Sekarang tiga puluh kali, Pak. Ini tiga oh. kali kompresi. Dia dengan cepat. napas Pak praktikin sekalian Pak biar di berikan 30 kali kompresi dada dengan cepat kayak yang pada grafiknya sih belum ada dari berikan 2 kali napas buatan 30 kali kompresi dada dengan cepat gitu loh, itu ya. jadi terus, terus, oke, ini kita sedang melakukan kompresi dada selama 30 kali, dua kali pernapasan, dua kali pernapasan. harus posisi harus betul. 30 kali kompresi dada dengan cepat. Ini kita lakukan selama lima kali siklus dengan tanam tiga puluh kali pemberian nafas dua kali. Biar nah, kontennya aduh dilag ya kalau oh, bedanya tadi yang di situ yuk rasa dilag ya tiga kali napas dua kali lagi betul oh. jadi benar hentikan RCBN hentikan dulu RCBN-nya kan kita biar menganalisa hasilnya Jagalah jarak dengan pasien menjaga jarak dengan pasien tidak disarankan pemberian gelombang kejut on guys periksalah pernafasannya periksa nafas periksa nafas dari sini oke sudah selesai oh no jika oh, RGP no.